hadana la wa Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa mabihi wa salli wa mawala ma'ambad ayuhannas ittafullah Qul wa nafsi taqwallah fazal faza taqul Para jamaah para bapak ibu jamaah sholat umur, Masjid As-Salam yang insya Allah semuanya yang hadir mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala Puji syukur, mari kita panjatkan Gargat Allah SWT Karena menerima rahmat Taufik Hidayah dan ayamnya Kita semua tempat hadir Di sini Dalam rangka Menjalankan Ibadah Sholat untuk berjamaah Mudah Mudah-mudahan Segala amal Ibadah kita Segala amal baik kita yang pernah kita lakukan Di antaranya ada yang menjadi penyebab Dosa ne'awai diri ini Dengan provinsi Allah Sebab kita tidak tahu pak Amal apa yang nanti menyebabkan dosa ni alaih dosa kita ini diampuni oleh Allah banyak cerita orang yang tadinya alim, orang yang tadinya ahli ibadah kitab kontonasi ini pernah dijelaskan kalau iya ini zaman dulu disebut pandito ada yang namanya pandito baksiso wong alim mempunyai pondok pesantren santrinya ribuan bahkan mayoritas santrinya ini isok terbang kalau orang Jawa ngintuin ilmu saib ya sehingga kalau orang muntung melayu namanya bukan saja terkenal di dunia akan tetap di kalangan malaikat jadi perbincangan oh ahli surga oh besok itu jelas masuk surga duluan ahli ibadah seorang kiai akan tetapi di ujung hidupnya di akhir hayatnya Allah menghendaki lain mati dalam keadaan sukun khotinya mati dalam keadaan kafir, terbujuk rayu oleh setan gara-gara melakukan amal buruk yaitu minum-minuman keras homer ada suatu cerita lagi ada orang yang ibadahnya biasa-biasa Corong dulu, gak pate, gak pate, ketok usuk. Awe diinjak. Ya, Kadang kalau kita ini berdua, kalau usuk itu biasanya juga mesti sedang punya masalah, hilir sangat. Kira-kira seperti itu enggak? Gandu. Gaduwe-duwe, akeh rumah punya masalah. Bumbu ya Allah Subhanallah. Walhamdulillah. Walaaillah. Ilallah. Allahumma Abdullah. Allahumma Abdullah. Allahumma Abdullah. Allahumma Abdullah. Allahumma Abdullah. sudah Abdullah. Allahumma Kadang kita mulai teledor lagi Ada orang alim, Bukan ahli, Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa Suatu ketika Si Pulang ini Biasanya kan saudara Semang saudara Jadi kalau orang sama dengan kalau kita itu biasa sholat berjamaah Kalau tidak sholat berjamaah sekali Lu rasanya enggak enak Bener gak tempat? Dengan biasa sholat subuh bangun setengah empat Setengah empat setengah lima? Setengah empat apa sana? Oh setengah empat subuhnya jam, jam 3 20.40 ya jam 3.40 jenengan kulino salat subuh berjamaah rok atal fajri khairu minat dunya wa rong rokaat sebelum subuh luweh api tim bumi langit saya sini padahal dunyo sini pantat yo jabatan, yo kekayaan, yo kekuasaan lebih baik daripada sholat dua rakaat. Apalagi sholat subuh. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Sama. Kalau orang itu kebiasaan sholat berjamaah, nggak sholat berjamaah nggak enak. Nah, sifulan yang jadi cerita ini juga demikian. Biasa sodakoh, gak sodakoh rasane tangan gringingen. Tangan ini gak enak. Biasane kalau dapat rezeki, waduh alhamdulillah, dapat rezeki, dapat warisan, dapat gaji yang lebih. Ada tetangga di sodakoh ini Mungkin tidak bentuk uang. Mungkin dalam bentuk kolak kalau orang Jawa, Kirim-kirim terter. Kirim-kirim Terper apa itu uh, Berkat Suatu ketika Si Fulan ini Dalam kondisi Situasi yang Tidak memungkinkan Untuk sodako Cuacanya mendung Hujan lebat terus kadung masak, terus membuat makanan kadung gawe kolak, rong panci arah di sodakok nih ini dimana Einstein, sudah membuat makanan yang enak entah itu satu pilih, dua piring mau dikasihkan tetangga, tetangga pintunya tertutup akhirnya, karena kebiasaan sodakok disodakokan. Makanan yang dia punya tetap seekor kucing. Mawa itu usul yang mendingan tinggal ini. Bisa nih kalau ingin dengan uh, naos-naos. Kenapa? Berita Hakekot. Uh, ini dengan si Hakek itu bisa kita kita dibahas. Di sodakoh ini tonggol ini gak iso di sodakoh ini ponco gak iso Situasi tidak memungkinkan. Kemudian di sodakoh kucing. Yang kebetulan lewat di samping rumahnya, ada di depan pintu rumahnya. Terus daripada gak sodakoh, tak sodakoh ini kucing. Singkat waktu Pak Sifulan ini meninggal dunia. Lalu di misul calon nabi ya Akmaru ummati ma bainana sataina ilal sabayna umur umatku tirosi kanjeng Nabi 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Mayazun dzalika. Sedikit sekali yang melampaui umur tersebut dengan tinggal Wongsa itu, yeah. sing umur 20 tahun, sing umur 90 tahun, kena hitung. Yeah. Kena hitung, kena hitung. Di sorgu, perjanjian ini lu, kata banyak yang berusia 90, 100. Sekarang usianya kadang, <tuk> gue liat uang usianya sih, sulit adalah kematian itu akan terjadi entah di mana kapan umur berapa kita tidak tahu tadi rasul mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun rasul sendiri baginda nabi sendiri meninggal dalam usia berapa 60 63 tahun le umatnya umur 60 tahun berarti bonusnya besar kok gak gelem ibadah gak gelem sholat berjamaah wes ibaratnya sudah waktunya udur mau kembali mengatakan Allah. nafsin maut setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. kadang awai diwini Mendapatkan harta di grup-grup kita, -grup Pak, di grup-grup Angkatan Laut ini, kadang ada yang grup di Juanda, grup Leteng, grup di Armada, grup di Sabtu, Pak. Ada-ada informasi, Pak. Waduh, letengnya yang lain giliran. Pangkatnya, Pak, pangkatnya kita, saya ingin keseriusan. Serka. Loh, Leteng submit nih. Leteng, berapa, berapa, berapa? Meninggal dunia, loh. Wih, ini aku layar gak? No, mampir nih, ngomongin satuannya. Eh, eh, memang Oma ada yang gak? Nih, dia yang gak? Nih, yang saya ikut sama hati loh. Memang kekuasaannya gue Allah. Gue loh, nafsin dari kau terus mau. Lo kacau sama hati gue? Gak? Lo masih berarti? orang kecakaran tidur meninggal medis mengatakan jantung mau di jantung mau di apa jatanya habis kadang olahraga olahraga membuat cita. harus kita harus olahraga menjaga fisik itu harus tapi kalau sudah kematian datang walaupun awal sehat walafiat kalau sudah malaikat mau datang waktu ini mati ya mati Kematian penting, mempersiapkan kematian jauh lebih penting Saya tidak tahu, masih saya sendiri besok umurnya berapa kita hanya bisa berdoa Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur Diberikan oleh Allah sehat walafiah Dijauhkan dari balak dan musibah Dijauhkan dari penyakit diberikan rezeki yang barokah Manfaat Kita tidak tahu Tiap makhluk yang bernyawa pasti mati Seperti tadi balik ke cerita tadi Suatu ketika si Fulan ini meninggal dunia Begitu di alam kubur Di alam kubur ditanyai meropukah manabiyukahmu apa sopoh gustimu apa nabimu sopoh pengiranmu sopoh sedulurmu walaupun seribu kali kita sudah hafal terus rontok-tok ya. tapi kalau sewaktu di dunia ini amal kita perbuatan kita jelek tidak akan mampu menjawab yang bisa menjawab, Bapak. Ya, amal ibadah kita ini, kalau kita kebiasaan sholat berjamaah, kita kebiasaan zikir bersama, sholawatan bersama, talilan bersama, istighosah bersama. Mungkin amal ibadah kita, atau mungkin perbuatan kita yang sepele, mungkin jenengan roh. Melihat ada batu di jalan, izinku na. nabrak uang, wong, uangnya tibo, Lek uangnya lanang, nyambut gaib. Isoi-isoisi pileto, gel. Lek nih keluarga nih. Jenengan hanya menyingkirkan batu. Atau mungkin duri di jalan. sepele Kalau ini jenengan lakoni dengan ikhlas boleh ridani gusti allah insya allah amal ini yang akan menjadi penyebab dosa ini awalnya di sepuluh. sama dengan si fulan tadi sodapah kemana mana tidak ada hujan lebat situasi tidak memungkinkan Anaknya -anak kucing jenengan disodakonan makanannya itu ke kucing sepele Kecil, kucing di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan kubur marobuka sapa gustimu gustiku gusti allah sopo nabimu nabiku nabi muhammad sapa sedulurmu sedulurku umat islam yang ada di seluruh bumi ini baik yang hidup maupun yang sudah wafat menjawab lan wong iman wonge api neng alam kubur tuh sebentar pak men sambil menunggu akhirat Jenengan kurmu ceritanya Ashabul Kahfi turu sedeluk padahal telur kurang lebih 300 tahun tidur sebentar keluar uang yang dibawa sudah tidak laku ceritanya Ashabul Kahfi di Al-Qur'an itu. tidur sebentar padahal di gua ditemani sama anjingnya turunnya kita ilotok sedeluk sama kalau orang beriman di alam kubur itu, saat delut sebentar, sak menyuk lah, Loh, Sama dengan lek arek nom-nom, memang -nom. nah, sering saya sama dengan lek hmm. lepas pacaran karo, hmm. sampai kan? hmm. pacaran sampean, hmm. pacaran nih. Iseng wedgedan limang jaga kerosok, <tuh> ini gambarnya seperti itu, Pak. Karena muda itu gak terasa. Tapi, lain jenengan, umpami, ada orang yang lakuannya jelek, dituturi dituturika kena, dikonibadah, angel promo, Adam ngejet saat manajer tetep tetepenin umat sampai waktu nih sholat, tetep gak sholat. Nah, apa sholat, sholat itu, nah, pos sholat, nah, sholat, nah, sholat, Tenono, betul dihadap dihantemi malaikat misuk. siksa yang terkecil dibakar kakinya habis itu apa? kepalanya otaknya mendidih setiap pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkarnakir yang tidak bisa menjawab dipukul kepalanya hancur tubuhnya dikembalikan lagi diutuhkan lagi ulama nadijat juludum badanahum julu dan ghairuha Al-Qur'an ketika ahli neraka itu masuk ke dalam neraka oh sampai neraka si alam kubur dikeprok hancur utuh nenek sampai diketekani dino dino kiamat dipukul disiksa hancur apalagi nanti bahkan diguramkan la utuh pihak ya dia tidak hidup maupun tidak mati lo mati kok us mati mati nggak mati mana tersiksa kehidupannya lama sekali sambil menunggu di akhirat kalau sudah demikian apa harapannya harapannya doa dari anaknya yang soleh lulusan jenjang listrik ibarat deci istri cerdas sholat jamaat dilakon Yes. jenengan, Ayu, putra-putranya, jenengan itu dididik sing api diwarnai ngaji, terutama babakan ibadah. Yes. Sujiyo, woi, opo, dulu opangkate, lekak, gelembung ibadah, percuma banget. Yunomi tidak ada manfaatnya terhadap orang tuanya. Loh, ini ada cerita juga, Pak. Nah. ada seorang yang ahli berbuat dosa. Wuri di kedusotok. Suatu ketika dia meninggal dunia. Bendino diseksa oleh malaikat. Tapi ketika meninggal dunia, dia punya anak yang ada di dalam kandungan. Dua anak sih dalam kandungan. Suatu ketika anaknya ini diajari agak merangkak besar. Diajari ke masuk dimasukkan TBI. Diajari alif, ba ba mantekah, ba tak mantekah, ta, An mantekah, An An mantekah, mantekah, Kasro In Diajari seperti itu Suatu ketika terhenti mantekah, yang dialami orang tuanya mantekah, Eh mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, mantekah, jendengan sholay uroh jenengan ini sholay ahli ibadah walaupun tidak ilaha terjendah nabi ya, mustuha muhammadi sallallahu alaihi wasallam sallam wa ala alihi wa wa juri gak hafal itu gak usah kelingan wong tuhan ini al fatih perbuatan jenengan saya berdampak kepada orang berdampak kepada orang tua nah, untuk itu Pak. mumpung masih ada waktu, musuh, mumpung masih ada kesempatan waktu istirahat ayo baca Quran. Mungkin kalau rumahnya luar kota, mungkin sedang nyetir mobil, ayo kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. selawatan, selawatan. Selawalah, alam. Selawalah. ngepel ya sing sem, bagian ngepel seperti saya ini ngepel naja selawat jendongan getir subhanallah walhamdulillah mungkin jendongan kalau aku tak tak membaca kul, wai, wa ha -ha, salam, kami dalam perjalanan pulang insya Allah berkah, selamat bukan saja berkah tidurnya kita tetap selamat tidurnya, tapi nanti selamat berkah juga di akhirat tadi juga gitu si kucing bukan karena kucingnya yang jadi masalah yang jadi penyebab ikhlasnya eh, Allah ini beribadah kepada ikhlasnya Allah ikhlasnya Allah latihan, tempur abut-abut, eh. bismillah niat insun, ngambut gaib niat insun, boleh sandang pangan ibadah yang lancar iso, ibadah tenang Bismillah diniati Bismillah gak masalah eh, Bismillah barokah aku mudah-mudahan eh, apa yang saya sampaikan bila mana ada kurang lebihnya ada salah mohon maaf dan mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah maslahah ini buat dunia wa lahirat, teruslah berbuat baik walau wa itu sesuatu yang kecil sesuatu yang kadang, -kadang dianggap sedikit kita tidak tahu sesuatu kecil itu kalau dianggap besar oleh Allah insya Allah menjadi sesuatu yang barokah yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua jamaah yang hadir diberikan oleh Allah, Allah ya. diberikan oleh Allah panjang umur yang mempunyai masalah yang mempunyai problematika, yang mempunyai kesulitan dan segala masalahnya segala kesulitannya segala problematika apapun yang dialaminya termasuk kesumpukan di dalam dirinya semuanya mendapatkan pertolongan Allah semuanya mendapatkan solusi dari Allah yang terbaik mudah-mudahan nah, kita termasuk orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah bersama para nabi bersama para rasul uh, termasuk umatnya Nabi Muhammad alaihi Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ta'ala Rasulullah alamin. Ya Allah, Allahumma Allah, sayyidina Muhammadin min jami'il wa <tuk> taqtila nabiha jami'al hajar wa taqtila nabiha ya Allah jami'al hajar wa tuttuhliu nabiha min jami'al shay'at wa tarfawna biha in kaka'al darajat wa tukandliu nabiha aqsal boyat min jami'il khairati bin hayati wa ba'dalamat inna ka'ala kuni syaitir inna ka'ala kuni syaitir Allahumma anzilna Muhammadun warahmatullahi wabarakatuh